Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Hamba Allah dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya mau nanya tentang Bitcoin Saya bingung hukumnya halal atau haram Sebab saya menelusuri dari beberapa ustaz Ada yang bilang halal dan ada juga yang bilang haram Sekarang sedang ramai orang melakukan bisnis Buyak. Baik Baik peringatan buat semuanya kalau anda ingin mendapatkan sesuatu jangan lupa jangan sampai dengan ketamaan kalau kita mencari dunia dengan tamak banyak terbohongi nanti kan banyak orang keuntungan begini habislah duit hilang tinggal tangis beberapa waktu yang lalu di Cirebon sudah kami ingatkan ada orang kalau kamu nitipkan uang begini setiap bulan dapat berapa persen dia bilang jangan, malah nempelin mobil-mobil jamaah al-bahjah, nyung lah, <laughs> karena mendahului Allah, segala cara yang tidak benar itu akan mengakibatkan ketidakbaikan, nah, Bitcoin itu kalau kita cermati sumbernya dari mana, Anda tahu sumbernya siapa yang membuat, itu perorangan atau organisasi, coba ditanya saja bingung, karena adalah pakai sama, kemudian muncul dari negeri yang kapitalis sana kemudian satu, yang kedua adalah sesuatu yang tidak jelas hanya angka-angka saja bukan seperti uang yang bisa dipegang dan seterusnya kemudian tidak ada pelindung dari negara jika ada apa-apa bisa diselesaikan urusannya coba kalau anda punya masalah gimana menyelesaikannya kalau ada uang palsu hari ini beres tangkap polisi nanti uang palsu tapi kalau dengan ini, belum kemungkinan akan dibobol programnya itu oleh orang-orang, sehingga nanti bisa habis nilainya, bisa saja semuanya. Sehingga ini bukan fatwa kami, para ulama-ulama yang mengerti tentang prosesnya ini, dan yang ngerti urusan syariah, bukan omongan saya, menjelaskan anda tidak usah berurusan dengan itu dan hukumnya haram. Kalau anda memaksa, jangan nunggu anda menangis suatu ketika nanti. Itulah kalau dagang jualan teh saja, kalau asetnya jual teh kalau sehari itu bisa laku seribu bungkus, Kan sudah dapat duit banyak itu, jadi anda tidak usah berusaha dengan hal-hal yang demikian itu. Kalau ternyata uang anda kebobol oleh promo, kan ada istilah programmer dan sebagainya, bro, apa, hacker, hacker atau segala macam istilah-istilah. Jadi kalau kita baca dari petua para ulama, ini tidak ada pendominnya, penjaminnya negara mana. Kalau ada apa-apa siapa yang bakal menyelesaikannya. Ini lintas negara, tidak ada pelindung yang khusus. Jadi itu hanya faktor kepercayaan saja. Kalau ternyata suatu ketika orang pada nggak percaya, nggak ada nilainya semuanya. Uang yang uang yang kita titipkan hilang semuanya. Karena apa? Dia akan semakin terangkat hanya karena kepercayaan orang saja. Dan kita tidak saling mengerti orang transaksi di mana. Ini bicara tentang ini saja. Belum lagi bicara tentang transaksi nilai itu ada caranya yang khusus. Masalahnya ada taqabut, saling menerima. Nanti ada khulul. Uh, transaksinya adalah skon Ini adalah bab lain. Dari sini saja para ulama sudah menyimpulkan Anda tidak resah berurusan dengan Bitcoin, tidak usah urusan dengan yang demikian itu. Sudah, Anda jualan di pasar, jual kain, jual sambel, jual itu indah itu sudah, tidak usah macam-macam ya. Biasanya ini orang yang sok gaya teknologi canggih, semuanya pakai main kalau tidak ikut-ikutan ketinggalan zaman dan sebagainya. Sudah banyak kehancuran-kehancuran melalui Program-program yang tidak jelas, dan di situ juga ada korot, ada ketidakjelasan tentang jual beli apa sih di situ. Kalau saya jual beli beras, kelihatan berasnya. Kalau saya beli burung, burungnya ada di sangkar. Kalau burung lepas di awang, awang gak boleh dijual belikan. Saya jual ikan di laut sana, ada, tidak jelas, sehingga dilarang oleh baginda nabi menjual kambing yang masih ada di dalam perut. Kenapa takut kamu tertipu nanti? Jual. Jual tanaman yang masih mau tumbuh buahnya. Tidak boleh. Takut ada ketertibuan di sini. Dihindari. Pendidikan dalam Islam itu jangan sampai ada yang tertipu Sebab tipu menipu itu menjadikan sebab permusuhan dan kebencian. Kalau sudah kebencian rusaklah semesta. lah ini Bitcoin itu mengarah sekali mungkin ke sana pada suatu ketika nanti. Jauh ndak usah macam-macam sudah ya. Bagi yang sudah telanjur. Kalau sudah telanjur. Maka ayo tobat. Tarik diri. Investasi yang halal, bersih. Sebab gini loh, dalam berinvestasi pun Anda harus mengerti investasi di, di bidang apa. Kemudian akan di, diputar di, di dalam hal apa keuangan tersebut. Ini kita harus mengerti, bukan invest di mana saja. Kita harus mengerti, ini usahanya halal haram atau tidak. Sampai di sana nanti kalau kita bahas. Apalagi kalau ke ujungnya sana adalah kapitalis negeri yang kafir sana dan tidak jelas orangnya pun enggak apa apakah dia seorang prosoid, presiden atau seorang apa enggak, tidak, tidak saya baca itu enggak jelas intinya bahwasanya anda tidak usah berurusan dengan yang demikian itu lebih aman dan percaya percaya dengan perkataan para orang ulang mulia, para ulama ini seperti itulah mereka membahas anda tidak usah berurusan banyak orang kaya hari ini belum kenal Bitcoin, Bitcoin ya? banyak orang kaya yang baik tidak usahlah, jadilah orang kaya yang benar, cara yang benar Sampai kepada tujuan kaya yang ahli surga InsyaAllah Wallahu'ala bismillah